tanya-tanya dengan tim dari YouTube dan boleh nggak short dicampur dengan video yang panjang itu teman-teman pastinya bisa ngegabungin mau itu di channel di channel yang sama mau itu uh, konten pendek atau konten panjang gitu ya pastinya jawabannya bisa dan benar-benar tergantung dari uh, channel teman-teman selama ini emang bikinnya long form dan dia begitu bikin shorts itu langsung naik lagi gitu, viewershipnya, subscriber -nya jadi langsung naik lagi. Dan juga sebaliknya teman-teman yang mulainya mungkin awalnya shorts, dan baru mulai bikin long form ya karena ada di dalam satu channel yang sama, orang kan langsung bisa buka di dalam YouTube juga bisa ngelihat longformnya mereka. gitu Kalau misalnya memang tipe kontennya masih sama dan masih mirip misalnya, bah, uh, konten long longformnya bahas food gitu, kuliner, shortsnya juga bahas tentang kuliner, why not dijadiin satu aja gitu.